ratain oh, cuy Hai what's up ma Bro? Apa kabar semuanya? Halo ma Bro semua kalian baik-baik saja set selalu ya Bro ya. Jadi kali ini mau Bro oca, bakal mau kasih tahu ke kalian settingan atau sensitivitas terbaru Ocha ma Bro ya. Mungkin Ocha sudah agak sedikit uh, berubah ma Bro, tapi Ocha belum masih tau ke kalian. Tapi misalnya sama kalian bandingin aja ma Bro sama video Ocha yang paling terbarunya itu sekitar dua bulan yang lalu Ocha bikin video sensitivitas dari tanggal di uploadnya video ini ma Bro ya. Nah sekarang tuh keluar nih, link sensitivity with resolution mungkin kalian tuh banyak yang bingung, banyak yang bertanya-tanya ya kan, ini tuh buat apa, ma bro ya, dan kenapa sensitivitasnya tuh jadi lebih enteng ya. Nah, ini kalian link sensitivity with resolutionnya kalau misalnya mau kayak sebelum update ma bro, itu tinggal matiin aja ma bro. Tapi misalnya kalian mau lebih enteng, ya. Ya ini aja nyalain, mah bro ya. Maksudnya ini tuh berbeda lah ya, karena mungkin beberapa dari kalian atau banyak dari kalian itu masih bingung soal sensitivitas yang tiba-tiba lebih enteng. Ya, oca juga ngerasain itu, mau bro. Bahkan waktu itu, awal-awal oca langsung nurunin sensitivitas oca agar supaya lebih berat, mau bro ya. Kalau saya itu dari 145 standar jadi seratus empat puluh dua lebih ke kerasa di kamera sensitivitas yang nggak nge-scope ya. jadi standar sensitivitasnya ini. Kalau gironya yang lain sih kayaknya masih ya lumayan sama, tapi cok ngerasa sedikit beda. Jadi saran ini sini dimatiin aja kalau kalian mau ya yes. sama seperti sebelumnya. Dah nih, kalian kalau mau lihat sensitivitas socha cak, scroll ya, ngobrol pelan-pelan ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah kalian tinggal screenshot atau ya di pos aja ma bro ya di pos biar kalian bisa lihat enak ya karena nggak perlu lama-lama atau enggak mau upload ya upload layout confirm manage terus kalian bocacha tulis kodenya Nah di sini ma Bro Kalian lihat ya Ikutin saja kodenya Silahkan kalian pakai Kalian copy Kalau bagus Silahkan Di like videonya Di share ke temen kalian Jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya Oke okay? Nah ini BR mode-nya BR mode-nya sih Belum ngetes ya bro Mungkin kita harus matikan juga Udah. tuh Mungkin itu Itu bakal ngikutin Resolusi HP kalian kali ya Mungkin HP-nya yang uh... Tentang agak sedikit merasakannya, tapi nggak tahu sih, sebenarnya nggak ngerti sih. Soalnya kan link sensitivity with resolution resolusi apa nih resolusi gambar kah ya? Terus misalnya kalau cactiven malah jadi lebih enteng, apakah gara-gara device-nya? Oh bingung sebenarnya masih. Nih zombie, kalian mau lihat? Tuh, ya tinggal post aja, ma Bro. Eh kita ke kontrol, seperti biasa, ma Bro ya settingannya nggak ada yang mau coba ya paling cuma apa tombol mitik tuh tombol mitik kau pojok-pojokin sama yang nggak penting kita kecil-kecilin opacitynya dikecilin biar tidak mengganggu ya oke habis itu kita ke basic malah, bro, nah di sini uh nah misalnya kalian mau lempar kayak concussion uh, taktikal cepat mau berupa lagi megal senjata ya nah, itu banyak banget sih yang udah pakai ya. ini enable left handed taktikal nah itu juga lumayan penting sih mah bro sangat membantu tapi ocha ya, masih ya ocha masih non aktifin tapi mungkin suatu saat pake lah tergantung kondisi ini ocha scroll ke bawah lainnya masih sama sih ya seperti sebelumnya, biarnya juga tuh oke. Okay. We'll Aku just scroll-scroll aja biar kalian bisa pause dan screenshot. Habis itu kita ke audio graphic, no, masih sama. Silakan efek, anjay, bear setting masih sama semua. Oke. Okay. Dan ya, sudah, Ma Bro. Ya, sampai situ saja, Ma Bro. Oke, share settingan atau sensitivitasnya untuk season ini sudah selesai, Ma Bro. Saatnya kita main ranked, Ma Bro. Ya, Ocha pengen latihan pake Byzone, ya. Byzone, hmm, sepertinya meta lebih sakit dari switch ini, Ma Bro. Ya, pro player udah banyak yang memakai, tapi switch masih oke-oke aja sih. Yuk, let's go! Mabru Oke. Okay. Yuk kita rasakan sensitivitas. Settingan OC yang terbaru Mabr sebenarnya nggak terbaru juga sih Mabr ya. Eh. Tapi kayaknya ada perbedaannya ya dari uh, apa? Beberapa bulan yang lalu itu yang diupload. Oke, bro. let's go bro kita kasih tamu aja musuh musuhnya wooo ame banget itu di depan harusnya bantai mereka ya nice wow, wow, wow, wow, wow, wow. let's go get 3 semua bro Sensitif terbaru gimana rasanya Mantap jiwa Mantap bro Ngeri banget tuh Dari mana orang-orangnya Let's go ngapa coba dari sana bro bro spawnnya aku kira yo pindah sih emang nice woi ada rame sebam bro kan atas ke bawah ya. Eh, hai. Wey! lompat dari situ rupanya mal bro. kayak sama mana musuhnya? Ya, aku nggak tahu sih di mana musuhnya. Wih sakit banget loh, copernya masuk kalau dia aja sama copernya bro. Hmm, ratain, cuy. nice nice eh ada lagi jangan yang buru-buru keluarin peredak oh, misil keluar bebek terus terusbes smoke oke, ratain aja mabro ya ampun men men bisa-bisanya gitu loh gak kelihatan noce tungguin halo waaayyyy fast banget loh mukanya kenapa muko muknya tiba-tiba nongol wah 4 orang langsung Bro menyerbu keluar lo keluar mati deh. Eh. Yes. Loh, ada ulti dia. Pecadap 88, mah bro. Keren sekali kan? Ayo, masukin, masukin, masukin. Jangan lupa dimasukin. Masukin dong, bro. nice nice nice kita potong-potongin nice mau bro Ini berapa ya? 52 lah Mantap kan nih? Ya, yeah, di mantep nih nice teng, teng teng, teng Wih. Hmm, cocok banget bro ya. Pake ASG juga cocok, tapi kayaknya Oca pengen balikin lagi deh, bro. Oca pengen naikin lagi sensitivitas standar Oca mau bro ya. Yuk, kita coba kita naikin. Setting, kita ke setting. Nah, soalnya sebenarnya kan katanya ya, kalau misalnya kita nggak link ya, balik kayak sebelumnya. Nah, itu Oca udah cocok ya, shotgunnya. Misalnya Oca pakai shotgun, ini penting banget soalnya. Sensitivity nya waktu itu kan ke apa Kenteken. Nah, jadi udah turunin biar agak berat mah bro. Nah ini aku balikin naik lagi seratus empat empat kayaknya ya, cocok lah ya. Selama so, waktu itu seratus empat lima apa? Yap, oke okay, mabrur kayaknya gitu aja video kali ini mabrur. Makasih banget udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian Jangan lupa subscribe, serta aktifkan loncengnya mabrur. ya ini bizon attachment aja baru mabrur. Belum mau share, nanti aja lah ya Kapan-kapan mabrur ya Tunggu kalian yang spam comment bang minta share bizon ya Yaudah dalam mabrur ya, kayaknya gitu aja Oke, okay. dan untuk kalian yang mau beli akun Ciodil Langsung aja follow instagram at kita Atau kalian mau joki langsung aja follow instagram at kita jokin titikin Dada semuanya Yaudah Dede semuanya See you next